Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini guys tebuk Ini masih tarah Baru diselesai dipupuk Setelah dipupuk Dilakukan pembumbunan Nah istri nyonya ini Nyonya, nyonya ini Bukan pekerja guys <tuh> Karena baru Selesai dikelentek Jadi proses pembumbunan Biar mudah seperti itu Jadi Daduknya kita kesampingkan dulu, Guys. Ini setelah proses pembersihan. Kenapa dadu harus diminggirkan biar cepat proses pembumbunannya. Ini dia, Guys. hasilnya Guys. Kita pakai tenaga satu orang untuk memindahkan daduk ini dan untuk yang lainnya. Nah, seperti ini pemindahan daduknya ke area pematang sawahnya, Guys. Ini dia, Guys, tebunya, Guys. Ini sudah hampir mau kletek lagi sudah. Padahal ini baru selesai sekitar 2 minggu yang lalu. Ternyata sudah banyak lagi. Pekerjaannya, guys, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Pekerjaan ada lima, guys. ini kembali ke awal ini maunya lagi bantu-bantu di landas -bantu ada sisa-sisa kelembekan itu guys nah ini, dia. ini yang sebelah punya orang guys yuk kita mencoba masuk ke dalam guys Alhamdulillah tubuhnya lumayan nah ini ada sudah roboh-roboh ini masih mau di lagi guys nah ini dia kalau sudah selesai dibumbun masih kelihatannya ke dalam dan hasil kelentekan kita taruh di pinggir seperti itu ini dia guys yang untuk area di sini yang sedikit tumbuhnya ini karena ini yang sedang saya berikan ini ini di pinggir ya di pinggir pematang nah ini dia guys kita memang upayakan dadu ini memang kita pinggirkan walaupun itu untuk pupuk bisa diikan pupuknya cuma ini sangat menghambat pada saat kita proses pembumbunan pakai tenaga manusia. Jadi harus kita singkirkan dulu seperti itu. Ini dia. Prosesnya guys. Oke. Nah, ini sudah ada yang juga roboh. Ini perlu diikat juga. Seperti itu. Ini kita menggunakan pekerja sebanyak lima orang untuk pembumbun yang mengangkut ke samping dadu. Ini kita pertama ini. Ini ada satu. Jadi total tiap harinya kita menghadirkan enam pekerja. Alhamdulillah hari ini hari terakhir proses pembumbunan sudah selesai semuanya. Hari pertama kita pupuk. Dan langsung kita bumbun. Ini hasilnya, guys. Alhamdulillah, cukup bersih. Awal-awal ini sangat mengganggu anunya rumputnya. Akhirnya, kita bersihkan. Pertama, kita semprot dengan hidrisida. Setelah itu baru kita datangkan manusia untuk melakukan langsung pembumbunan. Ini dia, guys. Ini masih terlambat kemarin pemupukannya. Kita pupuk pertama itu di bulan 10 mau menyambut hujan itu kita pupuk duluan setelah hujan baru langsung menyerap pupuknya itu guys ini tidak teratur kosa kata bahasanya guys ya mohon maaf guys ya bukan gimana ya enggak maaf lah namanya orang desa guys bahasa indonesianya kurang lancar guys ini alhamdulillah saya dapat pekerja yang cukup bagus untuk membumbun ini luas kurang lebih sekitar 700 ya 700 itu bisa selesai 5 hari dengan menghadirkan 5 pekerja untuk mencangkul ini guys untuk peris pembumbunan khusus pembumbunan ya jadi awalnya kami kelentek dan waktu di kelentek itu nah agak lama prosesnya ini proses kelenteknya karena pekerjanya kurang pas itu jadi kita ganti hadirkan pekerja yang lain seperti itu untuk proses pembumbunan. Alhamdulillah proses pembumbunan ini malah lebih cepat dari yang Waktu kelentek kemarin, agak lama kelentek kita hampir... Ah, iya, kalau nggak salah 10 hari, guys. Malam pembumbunan ini cuma 5 hari selesai. Nggak tahu kenapa, mungkin apakah lebih berat kelentek atau proses pembumbunan. Kalau hemat saya, lebih biasanya lebih cepat proses kelentek daripada bumbunan. Jadi karena tidak efektif kelihatannya pekerjaannya, kita ganti. Saya memang seperti itu, guys. Setiap menemukan kelompok pekerja, pekerja gitu, jadi diaji coba dulu satu lahan mampu berapa hari menyelesaikan seperti itu. Dan saya tidak sistem borongan, guys, tapi pos sistem harian. Ini. Ini proyek teman ini. Masih belum paparkan Usia sama sebenarnya. Nah ini. Daduk semuanya harus samping, guys. Nah untuk proses kelentik kedua. Daduk dibiarkan di dalam lahan. Kenapa? Seperti itu. Karena sudah tidak dilakukan. Pembumbunan bumbun lagi cukup sekali ini. Pembumbunan bumbun ini. Ini mau wakil mesin kapan hari. Terlambat guys. Untuk proses pembumbunannya. Sehingga. Pakai tenaga manusia seperti itu, pupuk yang kami gunakan biasa. Ini porska bersubsidi seperti itu. si baru belajar guys. Pertama kali punya lahan tebu seperti itu guys. Semoga bisa lancar seperti itu ke depannya. Ini banyak yang sudah tumbang guys. Angin jadi Insya Allah saya naikkan lagi ke atas ini Biar Betul gitu Kita ikat lagi Dan kita bumbun Di tebu-tebu yang memang Jatuh ini guys Katanya sih teman-teman itu Yang sudah berpengalaman Tebu yang robo itu Hasilnya Beratnya katanya Tidak bagus Dan kedua Randomnya bisa turun katanya jadi ini antisipasi dulu, guys. Maaf ya, videonya ini banyak daduknya karena saya lewat di pematang sawahnya ini. Nah, itu batas selatan saya tadi berjalan dari sana, guys. Nih, batas utaranya, guys. Lumayan luasnya. Lumayan Seperti yang saya sampaikan tadi itu Insya Allah, kurang lebih 700 Mungkin videonya Atau suaranya Tidak bagus ya guys ya mohon maaf ya karena ini hanya pakai hp saya hanya ngevideo gitu iseng gitu jadi nanti tak share di youtube ini tapi saya bukan youtuber guys hanya petani yang mencoba mengabadikan nah itu guys nah ini yang kalah cepat guys antara yang membuang daduk ke samping itu karena cuma satu orang sehingga kalau cepat dengan mereka yang melakukan pembumbunan sehingga seperti ini dilakukan ditumpuk-tumpuk daduknya seperti itu Dan di samping-samping saya cek ini banyak yang kurang bagus guys ini pohonnya nih guys di bawah pohon guys yang kurang bagus guys mau dia apa-apa mau ditebang yang takut dimarahi sama orangnya lahan cuma sewa guys nah ini ini punya temen belum di -tentek. ini baru selesai di ini, ini ini saya guys itu panjang guys itu batas terakhir mau guys nah Lumayan. Yuk kita masuk lagi, Guys. Yang di sini agak kurang besar tubuhnya nih, Guys. Yang di sini, Guys. Mungkin karena air, Guys. airnya mengalirnya cepat mungkin, Guys. Tak tahu gimana ceritanya ini, yang di selatan itu agak tinggi, kesini turun. Saran dari pekerja tadi dikasih apa? Dikasih pematang. Pematang di tengah-tengah lahan ini, guys, artinya ada pemisah. Uh, antara yang di sana dengan yang di sini seperti itu, guys. Biar air tidak terlalu cepat mengalirnya. Awal ini tak dirawat ya, katanya guys dari pemilik yang pertama saya menggantikan sewahnya ini. ya Alhamdulillah dapat harga yang lumayan. Nah ini guys sampai sini tebunya sudah mulai besar lagi guys. Nah, ini Yang di sana tadi guys yang kurang tuh guys nah, kurang di sana tadi. Mungkin juga karena proses pupuk Tidak rata Oke okay guys Kita Sudah dari Barat tadi Nah ini guys Kalau mau komen ya komen sifatnya membangun, tak nah, sifatnya membangun juga nggak apa-apa guys, iya gimana buat video iseng aja guys. ini ini sudah uh, keberapa kalinya, ndak tahu saya guys. yang jelas dari penyewa yang pertama sudah lima tahun, dia sudah sewa lima kali panen gitu. Dan tidak pernah dilakukan penggantian bibit begitu juga saya tidak melakukan penggantian bibit cuman saya sekarang ini dipupuk cuman dipupuk sehingga masih lumayan lah katanya teman-teman sih lumayan gitu katanya oke okay guys ya. Uh, cukup sampai di sini, tidurnya hanya sekedar berbagi video. Mohon maaf kalau video ini cukup jelek. Saya tidak bisa ngedit di YouTube. Saya langsung tinggal kirim aja lewat HP ini ke YouTube, tidak bisa ngedit, tidak bisa membuat video-video yang bisa bikin penonton itu lebih menarik seperti itu jadi mohon maaf kalau video ini hanya apa namanya istilahnya cukup-cukup sederhana gitu ya tidak ada proses edit dan sebagainya ya nah ini guys ya itu yang tadi pekerja yang kerja di sana itu guys ya nah seperti itu saya akhiri mohon maaf banyak terlalu banyak takap istilahnya banyak ngebacot gitu saya akhiri guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh